Halo pemirsa, kembali lagi di channel Get, Get Abadi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah alat pendingin atau penyejuk wajah ketika wajah Anda kepanasan. Nama alat ini biasa dikenal di masyarakat dengan nama Nano Sprayer, tapi di kardus boxnya, alat ini memiliki nama Miss Sprayer atau Miss Maker. Kalau diartikan, memiliki arti penyemprot kabut. Alat ini biasa digunakan oleh cewek-cewek milenial yang sangat peduli dengan kondisi kulit wajah mereka. Biasanya untuk menjaga kelembaban kulit. Tapi kalau saya sendiri menggunakan alat ini untuk menyemprot minyak wangi karena efek kabutnya bisa menyebar dan lebih irit. Seperti inilah bentuk kemasan boxnya. Dan sekarang akan saya keluarkan dari box. Alatnya berbentuk tabung. Di atasnya ada tempat penampungan air sebesar 30 ml. Dan ini di bagian sini agak lecet-lecet. Karena tadi saya sempat kepo dengan isi dalamnya seperti apa. Dan gue gak tahu bahwa di bawahnya terdapat sebuah baut pengunci ya teman-teman. Ya ini sungguh membagongkan sekali ya teman-teman. Kalau tahu di bawahnya ada baut penguncinya ya gak saya congkel congkal seperti ini juga sih. Dan sekarang akan saya coba isi air di bagian tutup airnya ini terdapat pengunci biar tutupnya enggak lepas ya teman-teman. Dan di bawah tutupnya ada lubang untuk menuju ke sebuah komponen pengubah air menjadi kabut. Kalau tombolnya dipencet dia akan menyala biru seperti ini. Dan beginilah hasil dari pengkabutan air pada alat ini ini selain untuk melembabkan kulit wajah bisa juga untuk menyemprotkan minyak wangi berbahan dasar air ya teman-teman biar tersemprot secara menyeluruh karena yang tersemprot berbentuk kaput jadi bisa menjangkau ke bagian-bagian yang lebih kecil dan untuk yang kepengen tahu tentang teknologi apa yang dipakai pada alat ini alat ini menggunakan teknologi ultrasonic vibration technology mana konsepnya itu memanfaatkan getaran Ultrasonik atau mengubah air menjadi kabut. Cara sederhananya bisa dilihat pada batang besi yang dipukulkan dan dimasukkan ke dalam air. Maka, air akan terkena getaran dan menciptakan cipratan-cipratan air yang kecil, atau pada sebuah speaker yang diberi di atasnya sebuah air, ya teman-teman. Lalu, speakernya dinyalakan, maka air akan terciprat keluar menjadi cipratan-cipratan yang kecil. Bedanya pada teknologi ultrasonic memiliki getaran yang sangat tinggi yang menyebabkan air bergerak sangat cepat dan mengubah menjadi kaput. Jadi seperti itulah gambaran teknologi ultrasonic vibration pada alat nano spray. Harga alat ini saat saya membelinya di angka sekitar 27 ribuan. Harga bisa naik dan turun sewaktu-waktu sih. Tergantung dengan situasi dan kondisi perekonomian dunia. Sekian dulu untuk pembahasan nanospray pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.